Harga emas cetakan Antam dan UBS di Pegadaian terpantau tidak berubah pada awal pekan, Senin, 3 April 2023, dibandingkan dengan harga pada sehari sebelumnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil, yakni 0,5 gram dijual seharga Rp609.000. Harga ini stagnan dibandingkan dengan harga pada Minggu, 2 April 2023, dan telah turun Rp3.000 dibandingkan dengan harga pada Sabtu, 1 April 2023. Sementara itu, emas 24 karat cetakan UBS dengan ukuran yang sama dibanderol Rp567.000 atau turun Rp3.000 daripada harga kemarin lusa. Untuk emas antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian masih menjual seharga Rp1.115.000 atau tidak beranjak dari harga kemarin, tetapi telah turun Rp6.000 dari harga pada Sabtu pekan lalu. Sementara itu emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual seharga Rp1.062.000. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 5.336.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 5.209.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 10.613.000, sementara itu harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp 10.361.000. Sekian harga emas untuk tanggal Senin 3 April 2023. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.